25 m. Ini sudah beda lagi guys keton apa ketinggiannya karena ini lebih tinggi dari yang tadi ini sudah berada di kisaran 35 meter ini pun masih masih belum puncaknya puncaknya masih di atas lagi dan kerja ini pun tidak ada tidak pakai alat pengaman atau apa Kalian pengen tahu apa puncaknya ini di atas saya masih ada lagi yang masih di apa kerjakan. kalian bisa lihat, betapa kecil yang ada di bawah perhatikan yang di atas ini